Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ayyidman, ayyidman, ayyidman, ayyidman, ayyidman, ayyidman. Oikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala wahdahu la sharika lah. Wala shiru anna khalaqawkum min nafsim wahidah. Khalaqaw minha rijalan wa bihi Innallaha kana kaum muslimin dan muslimah alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita bersyukur bisa bertemu kembali di masjid ini untuk bersama-sama melanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu Min Akhlakit Salaf. Buku ini menceritakan tentang bagaimana uh, akhlak dari Salafus Shaleh. Sebagaimana kita ketahui bahawa akhlak adalah ciri khas dari agama kita, agama Islam. Nabi kita Muhammad S.W.T. diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerangkan, menjelaskan. Dan mencontohkan akhlak kepada manusia. Beliau, saw, menyebutkan in nama bu itu diutam mima akhlak. Aku ini hanyalah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Kalimat in menunjukkan pembatasan, bahawa Islam, ya, menjelaskan itu tentang akhlak yang dibawa oleh Nabi tentang akhlak tentang adab. Makanya Nabi Wasallam salah satu dari keberhasilan dakwah beliau sehingga dakwah beliau diterima oleh seluruh kalangan dari dulu sampai sekarang dan terus bertambah terus bertambah sampai hari ini karena akhlak beliau yang yang mulia. Baik. Kemudian juga para salaf anhum wa rahimahumullah, menjelaskan kepada kita serta mencontohkan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW dalam ucapan-ucapan mereka, dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mengikuti para salaf, para pendahulu kita dalam kebaikan, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah berfirman, as-sabikun al-awwalun. Orang-orang terdahulu, minal muhajirin wal-ansur. Dari kalangan orang muhajirin dan ansor. Siapa muhajirin dan ansor? Para sahabat. Orang-orang dulu semua. Para sahabat. Muhajirin adalah para sahabat yang datang dari Mekah kemudian berhijrah ke Madinah. Wal ansor adalah orang-orang Madinah yang menyambut dengan bahagia orang-orang muhajirin. Ya, mereka adalah para sahabat. Wal lathinat taba'uhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar berarti mengikuti sahabat siapa mereka yang mengikuti sahabat? salafus soleh atau salafi siapapun dia sampai hari ini siapapun dia mengikuti sahabat biihsan dengan cara mengikuti dengan cara yang baik maka radiyallahu anhum Allah akan ridha kepada mereka wa dan mereka juga ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan wajibnya mengikuti jalan dan jejak salafus soleh nah buku ini akan membantu kita untuk melihat walaupun jelas tidak bisa menjelaskan semua dari sisi-sisi uh, kebaikan salaf Ya, tapi paling tidak bisa menggambarkan kepada kita betapa salafus soleh semua ada pada mereka sehingga keliru orang yang mengatakan kalau mau belajar akidah sama salafi, kalau mau belajar adab sama si Fulan, kalau mau belajar masalah strategi sama si Fulan, tidak. Semua ada pada salaf. Semua masalah, semua perkara, semua sisi kehidupan ada pada mereka, ya. Baik. masalah tasgitun nufus, salafus soleh adalah orang-orang yang mencontohkan tentang bagaimana mensucikan hati, ya, dan mereka telah mempraktekannya. Baik, oleh karena itu disebutkan oleh para ulama kita, Kullu khairin fit tiba'i man salaf. Semua kebaikan itu didapatkan dengan cara mengikuti para pendahulu kita, salafus soleh. Wa kullu fit man Dan semua kejelekan muncul karena mengikuti orang-orang belakangan yang menyelisihi jejak jalan salafus soleh. Banyaknya kerusakan muncul karena menyelisih jejak salafus soleh. Dan banyaknya kebaikan tercipta dengan mengikuti jejak salafus soleh. Walaupun kadang-kadang orang itu melihat mengikuti salafus soleh adalah perbuatan kuno. ya, Mengikuti orang dulu. Tapi selama itu sebuah kebaikan, maka insyaAllah tidak ada masalah. Dan juga kita melihat bahawa agama kita tidak menutup celak celah untuk kita menjadi modern untuk jadi baik selama tidak melanggar syariat yang ditetapkan Allah dan Rasulullah alaihi salatu Dan sekarang kita masih pada pembahasan tentang as-salafu wal ikhlasu wassidq. Salafus saleh, keikhlasan dan kejujuran mereka, keikhlasan dan kejujuran mereka. Keikhlasan ini sebenarnya masuk dalam makna kejujuran dan kejujuran juga masuk dalam makna keikhlasan. Ya. Saya. Nah, kita sampai kepada riwayat Musa ibn Mu'alla. Disebutkan an Musa ibn Mu'alla. Dari Musa ibn Mu'alla dia mengatakan. Kuala Hudhaifah berkata Hudhaifah. Ya Musa. Jadi Hudhaifah berkata. Ya Musa. Wahai Musa. Musa ibn Mu'alla. Salatu hisalin. Inkunna fika. Ada tiga perangai. Yang jika engkau memiliki salah satu dari perangai tersebut atau ketika perangai-perangai itu ada padamu, ya lam yazal apa lam yang zil minas khairun illa kana kafihi nasib. Jadi kalau ada tiga perangai. kebaikan-kebaikan dari langit karena kebaikan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ada di atas langit ya al-Rahman Allah ada di atas arsh beristiwa dan arsh itu ada di atas langit ketika ada seorang budak wanita budaknya Muawiyah ditanya oleh Nabi Muhammad SAW salatu Aina Allah waman Ana dimana Allah dan siapa saya maka budak wanita itu mengatakan Allahu fis sama. Allah ada di atas langit. Wa anta Rasulullah dan engkau adalah Rasulullah. Mendengarkan jawaban ini, maka Rasulullah mengatakan kepada Muawiyah, aatikha, fa Bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita beriman. Dengan dua jawaban tadi, Allah di langit dan apa? Muhammad adalah ya putusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidak ada satupun nikmat yang kalian rasakan kecuali datangnya dari Allah. Adakah nikmat yang kita rasakan tidak datang dari Allah? Jawabannya tidak ada. Mungkin ada dari manusia, dari orang lain. Yang memberikan kebaikan kepada kita, tapi hakikatnya Allah telah memberikan orang itu hidayah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Jadi, dia adalah sarana dan asbabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa Maka di sini, Hudayifah mengatakan, "Ya Musa, ada tiga perkara, ada tiga sifat yang kalau kamu miliki." Tidak ada kebaikan yang turun dari langit kecuali kamu akan mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Yang pertama Yakunu amaluka lillahi Yang pertama jika amalanmu dilakukan hanya untuk Allah. Beramal hanya untuk Allah. Antum datang ke sini tadi untuk siapa? Datang ke sini untuk siapa? Harusnya untuk Allah. nggak peduli orang mencela, tidak peduli dipuji, atau atau tidak oleh orang tetap datang. Karena untuk Allah. Antum cari ilmu untuk apa? Untuk jadi ulama, untuk jadi ustadz, kemudian kalau antum jadi ustadz orang akan hormat-hormat eh, kepada antum? Atau memang kita butuh dengan ilmu itu? Karena Allah memerintahkannya. Ya, Kita butuh dengan ilmu. Karena Allah perintahkan kita untuk mencari ilmu. Jadi kita belajar agama karena Allah. Siapa yang belajar agama bukan karena Allah, maka Allah tidak akan memberikan kepada dia ilmu. Ilmu itu bukan banyaknya hadis. Sehingga kata para ulama kita, "Laisal ilmu bikathratil hadis." Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan hadis, bukan itu ilmu. Bukan itu. Antum banyak hafalan hafalan Qur'an, hafalan Hadis, hafalan ucapan ulama, belum, itu belum jadi ilmu. Tapi apa kata para ulama? Innamal ilmu, ikasratil khusyya. Ilmu itu dengan banyaknya rasa takut kepada Allah SWT. Dan itu didapatkan ketika orang belajar agama karena Allah. Termasuk amalan-amalan yang lain yang kita lakukan, Nabi mengatakan, inna amalu niat wa ma Dalam hadis Bukhari dan Muslim, sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Antum niatnya apa? Beramal. Itu yang antum dapat. Maka itu yang pertama. Sehingga apa? Sehingga kalau kita beramal karena Allah, ikhlas karena Allah, kita akan dapat apa yang kita inginkan. Antum beramal dapat pahala. Itu pahala datang dari langit. Allah simpankan untuk kita di akhirat, InsyaAllah. Allah akan ganti setiap pengorbanan yang kita kerahkan untuk sebuah amalan. Diganti dengan yang lebih baik. Kalau, karena di sini banyak penuntut ilmu, ngantuk kita, capek kita dalam belajar agama, penat kita dalam belajar agama, akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Akan diganti oleh Allah kebahagiaan. Betapa banyak orang yang capek dia ketika menghafal, setelah dia hafal, kalau ganti dengan perasaan tenang, bahagia. Karena dia telah menghafal sesuatu yang dihafal. Baik. Itu yang pertama. Jadi apa sifat yang pertama yang harus kita miliki? Agar supaya semua kebaikan yang turun dari langit kita dapat bagian. Apa yang pertama tadi? Apa anak, anak Apa yang pertama? Catatannya? Ya, ikhlas. Amal karena Allah. Yang kedua. Wa tuhibbulin nasi ma tuhibbulin nafsik. Engkau mencintai untuk orang lain, apa yang engkau cintai untuk dirimu? Engkau mencintai untuk orang lain, apa yang engkau cintai untuk dirimu? Kalau kita senang duduk di majelis ilmu, bahagia. Kita bahagia. Maka ajak orang ke majelis ilmu supaya dia juga merasakan Bahagia. Kalau kita senang mendapatkan upah dari pekerjaan yang kita lakukan, maka ketika ada orang bertanya tentang pekerjaan kita, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan seperti yang kamu dapatkan, ya, maka kita beritahu dia. Kita beritahu dia. Misalnya kita seorang pedagang, ada saudara kita di samping kita, dagangannya kurang bagus dan dagangan kita bagus mungkin dia tanya apa rahasianya jelaskan jangan ditutup-tutupi jelaskan supaya dia mendapatkan kebahagiaan seperti yang kita dapatkan ya begitu jadi Nabi alaih salatu wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta li akhi ma tidak beriman salah seorang diantara kalian Sampai dia mencintai untuk saudaranya Apa yang dicintai untuk dirinya Jadi sebenarnya kita dakwah ini Ngajak kebaikan kepada orang Supaya orang itu juga merasakan Apa yang kita rasakan Coba kita sekarang berpikir Membayangkan Ketika kita belum kenal sunnah Dengan ketika kita kenal sunnah Mana perasaan lebih tenang? Mana perasaan lebih tenang? Ketika kita kenal sunnah, perasaan lebih tenang. Sebelum kenal sunnah, berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Setelah kenal sunnah, diajari kita untuk selalu bersyukur sekecil apapun pemberian Allah, sekecil apapun nikmat dan karunia Allah, maka setiap apa yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun itu, kita mensyukurinya. Maka muncul perasaan tenang dan bahagia. Berarti kenal sunnah nikmat atau bukan? Kenal sunnah nikmat atau bukan? Nikmat besar. Antum syukuri. nah Kita ingin orang juga merasakan nikmat seperti yang kita rasakan. Maka kita tebarkan sunnah di seluruh penjuru nusantara. Bahkan ke seluruh penjuru dunia. Orang kenal sunnah. Karena dalam sunnah ada kebahagiaan. Oke, itu yang kedua. Apa yang kedua? mencintai untuk orang lain apa yang kita cinta untuk diri diri kita kita suka enggak diganggu diganggu orang kita suka atau tidak kalau kita tidak suka jangan ganggu orang kita suka enggak kalau dikasih sesuatu sama orang suka kalau kita suka dikasih orang kita berusaha juga untuk memberi sesuatu ke orang lain begitu caranya kalau kita tidak suka diganggu jangan ganggu orang kalau kita tidak suka diledek jangan meledek orang ya kalau kita suka di apa ya dibantu orang maka kita juga membantu orang begitu perlakukan orang seperti kita suka kalau orang itu memperlakukan kita seperti itu ini akan dapat kebaikan orang seperti ini kemudian yang ketiga ya yang eh, apa namanya yang ketiga adalah wahadihil kisrah. Taharrafiha ma kodarta. Kemudian yang ketiga adalah masalah makanan. Maka carilah makanan. berusalah untuk mencari makanan yang halal semampu yang kamu bisa lakukan. Makan yang halal. Karena makanan yang haram. Minuman yang haram. Pakaian yang haram. Akan menyebabkan apa? Doa kita tidak. Diterima, sedangkan kita butuh kepada Allah. Ayo, masya Allah, ini pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ucapan Hudayifah kepada Musa ibnul Mualla bahwa para salaf memperhatikan masalah keikhlasan di dalam beramal, memperhatikan masalah keikhlasan dalam beramal, dan kejujuran. Sehingga, ketika dia punya sesuatu. Maka dia ingin sesuatu yang dia dapat itu dia bagi-bagi kepada orang lain. Makanya dalam Islam ada zakat. Dalam Islam ada sedekah. Supaya merata perekonomian, merata. Harta itu merata. Bukan cuma di orang kaya. Tapi juga ke orang miskin. <tuh> min ihim waturadu ila Diambil dari orang-orang kaya mereka. Dan kemudian diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Terjadi pemerataan. Terjadi pemerataan. Jadi kalaupun ada orang kaya orang miskin, tidak terlalu tumpang. Tidak terlalu, kalau orang Jawa bilang jomplang, gini nih, miring, gak terlalu miring. Tapi, ya walaupun miring sedikit dia, gak terlalu miring. Kalau ada kapal, kapal, di laut, itu miring sedikit, atau pesawat miring sedikit, gak ada masalah. Tetapi kalau dia terlalu miring, itu bahaya. Tawat misalnya terlalu miring, itu bahaya. Atau kapal laut terlalu miring, itu bahaya. Bisa tenggelam dia. Maka ketika terjadi ketimpangan yang sangat jauh sekali antara orang kaya dengan orang miskin, dan ini terjadi di beberapa negara, hancur negaranya karena terjadi ketimpangan yang luar biasa antara orang kaya dengan orang miskin. Yang miskin terlalu miskin, yang kaya terlalu kaya. Maka dalam Islam ada pemerataan. Ada zakat, dengan ya kan? Ada sedekah, ada apa lagi, berbagi dan lain sebagainya, itu dalam rangka untuk pemerataan, kemudian ada anjuran-anjuran, supaya orang mau berbagi kepada orang lain dengan ini tadi yang kita sebutkan ingin membahagiakan orang lain berbagi kebahagiaan kepada orang lain, sebagaimana kebahagiaan itu dirasakan barakallahu fikum. maka ini menunjukkan kejujuran ini menunjukkan apa? kejujuran keikhlasan selanjutnya anna bikurbi Muhammad bin ya. Kemudian diriwayatkan ada seorang yang qason dia tukang berkisah, orang yang senang berkisah. Ya. Yeah. Dia apa namanya? tinggal atau berada di dekatnya Muhammad bin Wasi'. Mali aral kulub la tash'a. Jadi orang orang tadi yang suka cerita, berkisah gitu, apa ya? Suka cerita, berkisah. Suka membawakan dongeng-dongeng. Dia mengatakan, eh, apa namanya, Mali. Gitu. Bagaimana kondisiku ini? Saya melihat, hati-hati itu tidak ada yang khusyuk. Wal'ulun la tajma. Dan air mata tidak mau menetes wal julud la tak syair. dan apa kulit tidak mau gemetar maksudnya gini kalau dia lagi cerita seakan akan cerita saja itu ceritanya tidak punya pengaruh ke orang kalau dia lagi kisah cerita kayak ceritanya tidak punya pengaruh kepada orang tidak bisa membuat orang menangis tidak bisa membuat orang takut tidak bisa membuat orang eh, apa namanya eh, gemetar gitu jadi kisah cerita-cerita yang diceritakan tidak punya pengaruh. Kenapa bisa begitu? Dia tanya kepada Muhammad ibnul Wasi. Ya, maka Muhammad ibnul Wasi mengatakan, Ya Fulan, Wahai Fulan, Ma aral kaum atu illa min kalbi, eh, illa min kibali. Inna dzikra ida kharaja min al kalbi, wa khawal al kalbi. Jadi Muhammad ya Ibnul Wasi mengatakan, Wahai Fulan, Wahai Fulan, aku melihat orang-orang tersebut itu tidak terketuk hatinya, ya tidak terketuk hatinya, karena faktor dirimu sendiri. Karena dirimu sendiri. Jadi kenapa orang tidak terpengaruh dengan ajakan kita, dengan dakwah kita, dan lain sebagainya? Itu karena kita sendiri. Karena peringatan yang asalnya dari hati, pasti akan masuk ke dalam hati. Maka dalam dakwah perlu ada apa? Keikhlasan. Betul-betul dari hati. Tidak ada tendensi-tendensi dunia. Orang yang dakwahnya ada tendensi dunia, maka nggak bisa masuk ke dalam hati. Ya? Tidak bisa masuk ke dalam hati. Inilah kelebihan salafus di mana mereka berdakwah betul-betul dari hati. Sesuatu yang katanya asalnya dari hati inna zikro kolbi peringatan itu kalau asalnya dari hati maka akan masuk ke dalam hati makanya biasa nasihat yang paling dan selalu kita ingat itu adalah nasihat orang tua kita nasihat yang selalu kita ingat adalah nasihat orang tua kita walaupun dia sudah meninggal kita masih ingat itu nasihat. Kenapa? Karena kita punya orang tua, tidak ada yang menasehati kita karena harta. Dia benar-benar menginginkan anaknya itu baik. Bahkan ada orang yang jahat sekalipun. Seorang perampok atau apapun itu pencuri misalnya orang tuanya mencuri. Dia enggak mau melihat anaknya menjadi perampok. Dia nasihati anaknya. Dan itu masuk dalam hati. Walaupun dia seorang perampok misalnya. Karena kebiasaannya memang seperti itu. Tetapi dia tidak ingin anaknya menjadi orang yang jahat, maka itu biasa masuk dalam hati karena orang tua menasehatinya dengan dengan ikhlas. Betul-betul ingin anaknya tidak seperti ayahnya. Barakallahu fikum. Jadi dakwah itu perlu ada keikhlasan dalam segala hal. Memberi nasihat perlu ada keikhlasan. Nabi ﷺ diterima dakwahnya karena keikhlasan. Para sahabat diterima dakwahnya karena keikhlasan. Keikhlasan itu penting dijaga dalam dakwah. Maka pengurus-pengurus dakwah, pengurus-pengurus lembaga dakwah hendaklah dia menjaga keikhlasan. Dia jaga hatinya. Hindarkan segala bentuk apa? Tujuan-tujuan dunia. Karena kadang terjadi sebagian orang-orang yang pengurus lembaga dakwah tujuannya dunia. Akhirnya mereka terpecah dan terpecah menjadi kecil-kecil. Sedikit demi sedikit terpecah hilang. Tadinya bersatu sama-sama. Akhirnya terpecah. Awalnya sama-sama kita dakwah sama-sama. Dakwah dia sama-sama. Sampai satu titik mereka pecah. Dan biasanya di antara mereka ini perpecahannya terjadi karena apa? Karena dunia. Karena apa? Karena dunia. Terjadi atau tidak yang seperti itu? Terjadi, dan banyak terjadi seperti itu. Maka semua yang karena dunia pasti pecah. Maka lihatlah sebagian kelompok-kelompok yang memperjuangkan dakwah ini untuk dunia. Maka mereka menjadi kecil, menjadi kelompok kecil. Ya kan? Tadinya mungkin namanya Fulan. Menjadi pecah lagi. Menjadi Fulan-Fulan, ini menjadi fulan fulana fulan -fulan. ah. Pecah dia. Dan yang pecah ini kalau karena dunia lagi dia akan pecah lagi pecah lagi pecah lagi. Maka boleh jadi sulitnya kita bersatu salah satu sebabnya adalah ketidakikhlasan menonjolkan diri. Selalu apa istilahnya kalau bukan dia nggak bisa nanti dia baru baru apa baru dia mau kalau bukan pendapatnya diikuti dia nggak mau. Ala Alakulihal antum jaga baik-baik. Besarnya dakwah ini tidak menjamin bahwa dakwah ini akan terus seperti itu. Suatu saat mungkin bisa jadi pecah. Maka apa yang bisa menjaga dakwahnya agar tetap kuat, kokoh dengan persatuannya, dengan kekuatan, kebersamaannya. Hah? Satu, keikhlasan jaga baik-baik. Keikhlasan dijaga baik-baik. Demikian pula seorang yang berdakwah ini juga harus menjaga keikhlasannya. Dia jaga supaya dia berasal dari hati kemudian supaya itu sesuatu masuk ke dalam hati seseorang. Semoga Allah menjaga kita semua dari ketidakikhlasan. Barakallahu fiikum. Ini disebutkan di dalam Tiar Alamin Nubala pada jilid yang ke-6 halaman 122. Nah, kemudian selanjutnya kita baca aja Wa Abdil uh, Abdus Somad bin Abdul uh, bin Abdul Waris dari Abdus Somad bin Abdul Waris qala haddatsana Muhammad bin Zakwan dia mengatakan atau menceritakan bahawa Muhammad bin Dak eh, dia mengatakan bahwa Muhammad bin Dakwan telah menceritakan qala haddatsana Khalid bin Suqwan Khalid bin Sufan menceritakan qala dia mengatakan laqitu Maslama ibna Abdul Malik saya bertemu dengan Maslama ibnu Abdul Malik. Ya, saya. Oh anhu bi elmin. Saya mengabarkan kepada mu tentang dia dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Sahib. Jadi di sini disebutkan tentang eh, siapa? Walid ibnu Sofwan, bahawa dia pernah bertemu dengan Mas ibnu Abdul Malik ya ibnu Abdul Malik ya. Mas Salama ibnu Abdul Ibn Malik mengatakan ya Khalid wahai Khalid akhbirni an Hasan ahli Basro ya dia minta diceritakan tentang al Hasan ahli Basro Hasan al Basri siapa itu Hasan al Basri kok bisa dia sangat terkenal apa yang membuat dia terkenal? Kita semua juga kenal al Hasan al Orang-orang yang mulia Yang ucapan-ucapannya Tersebar di kalangan kaum muslimin di san para ulama Maka Kultu Kata Khalid ya, Khalid bin Sofan mengatakan jadi Khalid bin Sofan ditanya oleh uh, Mas Selama ya. Khalid mengatakan Allah. Semoga Allah memperbaiki kondisimu ini kebiasaan para salaf. Mendoakan saudaranya, mendoakan muridnya, mendoakan gurunya. Kalau disebut nama gurunya, disebut hafidhaqallah. Atau disebut ya rahimahullah kalau dia sudah meninggal. Atau hafidhaqallah kalau misalnya orangnya nggak ada. Atau didoakan dengan doa-doa yang lain. Ahsanallahu ilaikan". Semoga Allah memperbaiki keadaan dan lain sebagainya. Jadi orang-orang dulu itu saling mendoakan. Maka ucapan yang sering mereka ucapkan kalau ketemu ya Assalamualaikum. Karena itu doa. Nah ini yang jarang kita gunakan itu. Mungkin kalau acara resmi Assalamualaikum. Tapi acara tidak resmi, ketemu tidak resmi. Jarang kita ucapkan ucapan Assalamualaikum. Itu doa. Perbanyak doa-doa seperti itu. Para ulama kita terdahulu ketika bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan orang yang lebih tua, lebih muda, gurunya, muridnya. Selalu mendoakan kebaikan. Ini yang membuat ilmu terdahulu itu barokah. Karena saling menghormati dan saling mendoakan. Murid menghormati gurunya. Guru menyayangi muridnya. Nah kita lihat hari ini anak-anak ya, terlalu berani dengan gurunya. Dia sopan ketika ada gurunya. Kalau gurunya sudah tidak ada, sudah. Mungkin dia ceritakan kejelekan gurunya di belakangnya. Ini, ini mungkin itu dan lain sebagainya orang-orang dulu tidak dia doakan gurunya dia doakan apalagi kalau gurunya selevel seleting dengan dia kan kadang, kadang guru kita seleting dengan kita misalnya ada seorang murid sudah belajar bahasa arab kemudian ada murid baru masuk seumur dia kemudian guru bilang kamu nak kamu ajarkan ini temanmu itu jadi guru kita walaupun teman kita tapi jadi guru kita karena dia ngajarkan kita bahasa arab misalnya Nah, kita hormati sebagai guru didoakan dengan kebaikan itulah para ulama dulu kalau ada muridnya menjawab salah didoakan dengan kebaikan semoga Allah memperbaiki kamu semoga Allah memberkati kamu semoga Allah menjaga kamu masya Allah doa doa kebaikan beda dengan guru guru yang tidak terbimbing ketika muridnya menjawab dengan salah maka dikata katai kok oh, kamu bodoh ya emang kau tujuh turunan gitu semua ini tidak boleh diucapkan seorang guru. Guru harus optimis mendoakan muridnya. Sebodoh apapun seorang murid tetap didoakan dengan kebaikan. Makanya sekolahkan anak-anak di sekolah-sekolah yang guru-gurunya paham dengan sunnah. Supaya anak-anakmu selalu didoakan dengan kebaikan. Oleh guru-guru tersebut. Oleh ustaz-ustaz. Bukan selalu dikata-katai, dicemooh, dibuli, ya, jelai kan seterusnya. Ya. Padahal dia sudah berusaha belajar tetap di, apa misalnya, di kata-katai. Ya. Ya, seperti itu. Jadi, Masya Allah, ini uh, saya bak, Khalid Nusofan mengatakan, aslah Allah. semoga Allah memperbaiki kondisimu. Ukhbirukanhu bi'ilmin. Saya akan menceritakan tentang Al-Hasan Al-Basri dengan ilmu yang saya ketahui. Ana jaruh. Saya adalah tetangganya. Ila jambihi. Ya, saya adalah tetangganya. Jadi, Khalid bin Sofan ini mau ceritakan tentang al Hasan Al-Basri. Apa yang diinginkan di sini? Yang diinginkan di sini adalah bahwa al Hasan Al-Basri salah seorang dari salaf. Salah seorang dari apa? Dari salaf. Bagaimana kondisi beliau? Dan para salaf terdahulu saling mencontoh antara satu dengan yang lain. Saling memuji satu dengan yang lain. Walaupun mereka satu level dalam ilmu. Tetapi mereka saling memuji dan saling mencontoh satu dengan yang lainnya. Imam Syafi'i tidak pernah melecehkan Imam Ahmad. Walaupun Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Bahkan terkadang Imam Syafi'i mengatakan, Ya Ahmad, sampaikan kepada saya hadis. Jika engkau mengetahui hadis itu sahih. Apakah datang dari orang-orang Basrah atau dari orang-orang Kufa, sampaikan kepada saya. Itu Imam Syafi'i. Gurunya Imam Ahmad. Dia minta diajari oleh Imam Ahmad mereka tidak saling menyombongkan diri, dan disinilah disinilah keutamaan ilmu karena ilmu itu seperti air al-ilmu harbun lil-muta'ali kasaili harbun limakanil alih, sebutkan dalam syair, ilmu itu berlawanan dengan kesombongan jadi orang berilmu itu, enggak mungkin dia sombong kalau dia sombong menunjukkan ilmunya masih sangat pendek sekali. Tidak ada orang-orang berilmu sombong, makanya disebutkan al ilmu harbun lil mutaali. Uh, Jadi ilmu itu berlawanan bertolak belakang dengan kesombongan, kecongkakan, merasa lebih hebat dari yang lain. Kaseili harbun lima kanil ali. Seperti aliran air adalah bertentangan dengan tempat yang tinggi. Kalau air selalu cari tempat yang tinggi atau yang rendah? Cari yang rendah. Begitulah ilmu. Selalu merendah. Orang berilmu selalu merendah. Baik. Ya. Jadi. Disebutkan. Allah ya. Bahwa Khalid bin Sufwan adalah tetangga dari Al-Hasan Al-Basri. suhu, Di majlisihi. Dan saya adalah orang yang selalu menemani dia kalau duduk. bermajelis. Ya, wa a'lamu uh, manki balibihi atau mangki uh, mangki balibihi dan saya mengetahui orang yang datang kepadanya baik eh, disebutkan asybahun nasi sariratan bialaniatan dan saya mengenal dia dalam kondisi dia sedang sendiri atau dalam kondisi dia sedang bersama yang lain ya akan kabarkan kepadamu tentang itu. Ashbahuhu kaulan kaulan bifi'elin. Jadi, dia itu adalah orang yang kalau dia sendiri dengan sama orang lain, itu mirip, sama. Tidak sama kita. Kalau sedang sama orang lain, bagus. Kalau lagi sendirian, ah, muncul penyakitnya. Ya, kambuh. Atau, nggak bagus lagi. Sama orang lain, sopan. Tidak sama orang lain, tidak sopan. Sama orang lain, bagus ucapannya. Tapi sama orang tuanya, kasar. ya, Sama ibunya, sama bapanya, kasar. Kalau oh, sama orang lain, baik. Hasan al-Basri katanya tidak begitu. Orangnya itu adalah orang yang antara ketika dia sendiri sama. Ketika dia sama orang lain, sama. Berarti orang apa ini? Orang jujur. Tidak ada pencitraan. Tidak ada pencitraan, Tidak ada gimmick atau tidak ada pamer-pamer yang dilihat ketika sama orang lain baik. Ketika sendiri tidak bagus. Sama dengan santri-santri anak-anakku semua ya. Jangan di pondok baik. Sampai di rumah tidak baik. Jadi gurunya bilang, oh ini bagus ini. Kasih angka bagus ini. Sampai di rumah apa yang diamalkan di pondok hilang semua. Begitu kan? Begitu atau begitu? jangan begitu kalau antum betul-betul jujur dalam belajar agama di pondok sama di rumah sama bahkan orang tua itu senang melihat anaknya yang kondisinya sama ketika dia di pondok rajin sholat gitu ya kan? rajin sholat rajin ibadah rajin mengaji di pondok masya allah tiap hari mengaji di pondok tiap hari mengaji atau tidak kalau di pondok tiap hari ada menghafal mengaji ya nah tiap hari mengaji kalau di rumah tak mengaji lagi main HP, Qurannya diganti dengan HP, HP-nya diganti dengan Qur'an. Kalau di pondok HP-nya diganti dengan Qur'an. Kalau di rumah Qurannya diganti dengan HP. Tunjukkan supaya bangga ustadz ustadmu yang mengajar, bangga orang-orang yang telah apa namanya membantu dalam dakwah ini kaum muslimin bangga. Bisata tidak begitu. Sama ustaz hormat. Sama orang tuanya tidak hormat. Kalau disuruh ustaz satu kali langsung. Siap ustaz. Apa ustaz? Kalau disuruh orang tuanya tiga kali, empat kali dipanggil, tidak pernah. Tidak muncul. Tidak datang. Gimana mau muncul? Dia mau dengar di telinganya headset. Ya, Coba kalau di pondok telingamu ada headset, ada HP. Habis. Suruh keliling. Tawaf olah tujuh kali ya, Allah hal coba. Ini para ulama kita seperti itu kasih contoh. Apa yang dia lakukan ketika sendiri sama dengan apa yang dilakukan ketika sama-sama, sama pengusaha ketika sama customer baik, sama pelanggan-pelanggan masya Allah baik, tetapi sama orang tua tidak seperti itu. Padahal Nabi ketika ditanya oleh seseorang, man aha nasi nasib husni sawabati siapa orang yang paling pantas aku perlakukan dengan baik maka nabi bilang ummu ka ibumu siapa lagi wahai rasulullah ummu ka ibumu siapa lagi wahai rasulullah ummu ka ibumu kemudian siapa lagi summa abuka," kemudian kemudian bapakmu maka ibu itu disebut tiga kali bapak satu kali orang lain belum disebut oleh nabi menunjukkan mereka adalah orang yang paling pantas kita perlakukan dengan baik dan lebih, lebih pantas untuk kita perlakukan dengan baik daripada siapapun dia. Walaupun dia memberikan kita uang jutaan atau miliaran rupiah. Orang tua kita nomor satu. Contohlah para salaf seperti itu. Nah kemudian bagaimana lagi sifat Al-Hasan Al-Basri? Ashbahuhu qawlan wa fi'lan. Antara ucapan dengan perbuatannya hampir mirip. Kalau kita tidak mengatakan sama. Berarti ini menunjukkan apa? Kejujuran ucapannya sama perbuatannya sama apa yang dia katakan itu yang dia lakukan ini salaf maka jangan cuma mencontoh salaf cuma pelihara jenggot misalnya ya kan? oh ya, salaf pelihara jenggot kita pelihara jenggot bukan bukan cuma itu banyak sisi-sisi yang harus kita perhatikan pada salafus soleh termasuk apa? menjaga lisan kita supaya selalu sama dengan perbuatan kita Allah berfirman kaburamaktan indallahi anta qul ma la tafalun Sangat besar kemarahan Allah engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan Ini para ulama dulu. Jadi ulama dulu itu bukan cuma hebat dari sisi ucapan mereka tapi juga mereka hebat dari sisi amal perbuatan mereka. Ya? Baik, kemudian engkau ada ala amrin qama fihi engkau ada ya. al-amrin quma bih wa ikma amrin pada alaih jadi al-hasan al-basri ya uh, apabila beliau baik apabila beliau duduk Engkau ada ya. al Amrin kau Apabila beliau duduk untuk melakukan sesuatu, ya, dan dia khawatir kalau sesuatu itu membuat dia pria, maka dia berdiri. Ya, kalau dia duduk, takut pria pamer, dia berdiri. Apabila dia berdiri, melakukan sesuatu, takut dia ria, maka dia duduk. Maksudnya, hal yang membuat dia ria, dia tinggalkan. Kalau dia mau bicara, ah, ria ini, nggak jadi dia bicara. Tapi kalau dia diam, kadang diam juga dia, maka dia bicara. Dia hindari hal-hal yang bisa menimbulkan kondisi di mana dia ingin dilihat orang atau ingin uh, dipuji oleh orang lain. Yeah. Wa in bi amrin kana kalau dia memerintahkan merintahkan sesuatu, dia adalah orang pertama yang mengamalkan sesuatu itu dibanding dengan orang lain. Al-Hasan Al-Basri, ini diceritakan oleh tetap, eh, orang yang selalu duduk bersama dengan dia. Maka Al-Hasan Al-Basri bukan sekedar hebat dari sisi ucapan beliau yang indah, yang sampai ke hati, tapi juga amalan beliau sesuai dengan ucapannya. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga. Baik. Jangan seperti sebagian orang yang ketika di luar media sosial, diam dia. Tapi kalau di media sosial, Masya Allah, luar biasa. Semua dia komentari. Tidak sama antara kondisi ketika dia sendiri dengan ketika dia bersama dengan orang lain. Ya. Yeah. Nah, kemudian. Jadi, Al-Hasan Al-Basri disebutkan adalah orang yang apabila dia memerintahkan sesuatu, maka dia adalah orang yang paling semangat mengamalkan itu. Dan ini juga dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidaklah memerintah sesuatu kecuali diamalkan. Yeah. Dan apabila dia melarang sesuatu, maka dia adalah orang yang paling semangat untuk meninggalkan apa yang dilarangkan tadi. Maka, orang guru guru lagi memperhatikan keadaannya. Kasih contoh. Jangan cuma suruh-suruh gitu kan. Kali-kali dia juga bergerak lah. Lihat. Contoh. Ya. Lihat contoh. Kalau di dalam pepatah Indonesia, gimana itu? Guru kencing berlari. Apa gini? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu ya. Ini ibarat dari bahwa murid itu selalu akan mengikuti gurunya. Selalu akan mengikuti gurunya. Maka seorang disuruh pilih guru karena murid kita murid itu selalu akan ikut guru. Guru itu seperti orang tua. Demikian pula orang tua seperti itu akan selalu diikuti oleh anaknya. Maka bagaimana supaya seorang murid uh, menjadi orang yang sesuai dengan keinginan gurunya? Maka hendaklah guru tersebut mengamalkan apa yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Diamalkan apa yang disampaikan kepada muridnya. Nah, begitu Al-Hasan Al-Basri. Dia tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali dia orang pertama yang melakukannya atau orang yang paling semangat melakukannya dan dia tidaklah melarang dari sesuatu kecuali beliau apa orang pertama yang meninggalkannya. E, dulu ada kisah seorang ulama yang disuruh menyampaikan dalam khutbahnya tentang keutamaan membebaskan budak. Tetapi dia nggak pernah sampaikan dalam khutbah. Ditunggu-tunggu oleh jamaah. Ini kapan Syekh ini menyampaikan masalah keutamaan membebaskan budak? Tidak pernah dia sampaikan. Tiba-tiba suatu hari dia berkhutbah menyampaikan tentang keutamaan membebaskan budak. Maka orang-orang bertanya, Ya Syekh, kenapa Anda kemarin-kemarin kami minta untuk menjelaskan itu Anda tidak pernah sampaikan? Maka dia bilang, iya, karena baru kemarin saya membebaskan budak. Jadi setelah diamalkan, berdua disampaikan. Ini kalau kita ada guru seperti itu, barakallahu fikum, ikut sama dia. Akidahnya bagus, ya kan? Amalannya, kasih contoh, Masya Allah. Dan terkadang guru itu nggak bicara. Dia cuma kasih contoh saja. Dia kasih contoh. Setelah itu, murid, lihat gurunya begitu, langsung ikut. Itu lebih mempan daripada ucapan. Ya? baik. Nah, kemudian, bagaimana lagi sifat Al-Hasan Al-Basri? Ru'aituhu mustagnian anin nas. Dan aku melihat Al-Hasan Al-Basri ini, merasa tidak butuh dengan orang lain. Dia tidak menunjukkan kebutuhannya kepada orang lain. Dia butuh tapi dia tidak tunjukkan itu kepada orang lain. Dia mintanya kepada Allah. orang kan gemas kan. aduh kenapa ini orang kayak tidak butuh sama saya, gitu. ya dia nggak tunjukkan, tapi dia tunjukkan kepada Allah. Wara'atun nas muhtajina ilai. Sebaliknya orang yang butuh sama dia. Wah kalau dakwah bisa begini, masya Allah luar biasa. Dakwah tidak butuh kepada manusia, tapi manusia yang butuh dengan dakwah. Luar biasa. seorang dai, seorang guru. Enggak butuh kepada orang lain, tapi orang lain butuh kepada guru tersebut. Subhanallah. Akan berwibawa dakwah itu. Nah, sehingga ketika mengucapkan seperti ini Khalid e, Ibnu Safwan mengucapkan seperti ini, ya. Maka kemudian e, Maslama Ibnu Abdul Malik mengatakan hasbuk cukup katanya. Terlalu baik ini orang, cukup. Jangan ceritakan lagi yang lain. Sudah cukup. Ini yang terakhir ini luar biasa. Dia enggak butuh sama orang, tapi orang butuh kepada dia. Kita butuhnya kepada Allah. Kita butuhnya kepada Allah. Maka itu yang kita jaga. Di dakwah kita jaga. Tunjukkan bahwa dakwah ini hanya butuh kepada Allah. Kita juga manusia butuh kepada Allah. Enggak butuh kepada orang lain. Maka dijaga baik-baik di dakwah. Ya? baik, kemudian kata tadi Maslam Abdul Malik, hasbuk cukup jangan ceritakan lagi Kaifa fa hadha fihim. bagaimana bisa ada orang-orang tersesat kalau ada orang seperti ini di tengah-tengah mereka orang-orang baik seperti ini, kalau ada orang baik seperti ini di tengah satu kaum maka kenapa bisa kaum itu tersesat, maksudnya apa? maksudnya bahwa kalau ada tokoh masyarakat di sebuah masyarakat maka tokoh itu akan jadi panutan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya maka hati-hati jadi tokoh apalagi kalau jadi ruko ya lebih ser lagi dari tokoh ya tokoh harus hati-hati kalau kita jadi tokoh maksudnya jadi tokoh apa jadi jadi apa ya jadi orang panutan di tengah masyarakat hati-hati Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Makanya mobil-mobil, motor-motor, helm-helm yang ada cap-cap, eh, apa namanya, stiker-stiker dakwah hati-hati. Itu dicontoh orang. Kita pakai mobil, ya. Ada stiker dakwahnya. Kita buang sampah dari mobil. Oh iya, memang. Lembaganya kena. Dakwahnya kena. Kita nggak sadar. Hati-hati. Harus betul-betul jaga baik-baik. Ya. Di mobil motornya nggak ada. Tapi di helmnya tertulis. Kumpul stiker semua. Ternyata penjual stiker ya. Stiker. Stiker dakwah semua. Orang lihat itu. Dan orang jadikan hujah. Nah itu lihat. Kelompok. Begitu gayanya. Kena semua kita. Dan kita sudah dianggap tokoh, Ya. Rajin mengajian, apalagi kalau jenggot panjang, wah sudah. Kalau tidak ada khotib yang dicari yang jenggot panjang dulu, rumah oh, yang panjang? Usanai oh, panjang, sana Terus jadi taibnya khotib. Makanya antum yang ada jenggot pergi ke masjid selalu harus bawa konsep ya. Jawa tahu tiba-tiba khotibnya nggak datang, antum pasti disuruh naik duluan. Iya. Jadi jadi contoh di tengah masyarakat. Ya. Makanya kata apa tadi, mas lama. Ibnu Abdul Malik kata beliau, mana bisa? Kenapa bisa suatu kaum tersesat sedangkan ada orang sebaik ini di tengah-tengah mereka? Menunjukkan bahwa umat ini butuh dengan orang-orang baik dari kalangan para ulama. Kalau di tengah-tengah kita ada ulama, nah bahasa kita kalau di Indonesia ada ustaz-ustaz yang kenal dengan sunnah, maka berbahagialah antum setiap ada masalah antum datang sama. Sampai kadang masalah utang aja antum datang sama ustaz. Saat ini ada utang ini gimana caranya Ustad Antum calling ke teman yang antum kenal kaya Ustadz <laughs> ya semua datang sama ustad tapi Masya Allah kita kita ada ustad di tengah kita tengah-tengah kita Masya Allah di sini banyak Ustadz antum dekat tanya masalah-masalah penting dalam agama kaitannya dengan masalah agama masalah-masalah yang dibutuhkan tanya sama mereka berakal fikum jadi kita butuh adanya Ustadz adanya guru karena dengan adanya guru itu bukti bahwa ilmu masih masih ada kalau ilmu masih ada, maka akan kita masih berharap kebaikan tercipta di tengah masyarakat. Tapi kalau ilmu sudah tidak ada. Dan Allah mencabut ilmu ini dengan wafatnya para ulama. Orang-orang berilmu. Inna allaha la yakbidul ilman tiza'a. Kata Nabi. Allah tidak mencabut ilmu ini satu kaligus. Min kulubil ibad. Dicabut dari hati hamba. Dicabut ilmu ditampakkan atau dibuang. Tidak. Allah tidak mencabut ilmu begitu. Innam ya ya bidul ilma dil ulama tetapi Allah mencabut ilmu dengan wafatnya orang-orang yang berilmu. Jadi kalau satu-satu ulama wafat, satu-satu ulama dan sekarang mulai satu-satu wafat, satu-satu wafat ulama-ulama kibar. Alhamdulillah kita masih punya Syekh Saleh Al-Fauzan masih hidup, masih memberi fatwa. Ya. Masih ada masyayikh seperti Syekh Robi masih ada. Kita berfatwa. Jadi ada Syekh Eh, apa oleh ya? as suhaimi Alhamdulillah, para ulama-ulama yang kita ambil ilmunya, masih banyak ulama-ulama yang kita berharap bisa ambil ilmu dari mereka kalau Ustaz-Ustaz, masih ada Ustaz-Ustaz yang eh, apa namanya apa yang ilmunya banyak, kita bisa tanya Masya Allah, Alhamdulillah jadi Nabi mengatakan Allah mencabut ilmu itu dengan wafatnya ulama wa'idha lam yawqa'alimun kalau ulama sudah tidak ada lagi, itaqodan nasruusanjuhala, maka manusia akan memilih pemimpin-pemimpin yang tidak paham dengan agama. Allah akan memilih pemimpin yang tidak paham dengan agama, ya fasuilu faaftau bioiri ilmin. Maka fasuilu mereka ditanya. Orang-orang yang dipilih tadi diambil jadi pemimpin tadi yang tidak paham agama akan ditanya faaftau bioiri ilmin. Maka dia akan berfatwa tanpa ilmu. Apa yang muncul, Fadallu wa adallu. maka dia menyesatkan orang lain. Dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Itu bahayanya: dia sesat dan menyesatkan orang lain. Kalau orang lain sudah tersesat, muncullah bahaya dan hilanglah kebaikan. Muncul kejelekan, hilang kebaikan. Maka ketika ada orang baik di tengah kita, ustadz-ustadz, atau para ulama, atau penuntut ilmu. Maka bersyukurlah antum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada majelis ilmu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini memang yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesibuk apapun antum, tempatkanlah untuk datang ke majelis ilmu. Tempatkanlah untuk duduk-duduk bersama ustadz-ustadz antum yang ada di sini. Tempatkanlah untuk cerita dengan mereka, berdialog, berdiskusi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan ini dikisahkan di dalam Sir Alamin Nubala pada jilid yang ke kedua halaman 576. Ya. Kemudian kita lanjut lagi, ini masih kisah dari para ulama kita. Wa qala Aun ibn uh, Umaroh. berkata Aun bin Umaroh qala itu Hisyaman ad Saya mendengarkan Hisyam ad kata Awun Ibnu Umaroh. Yakulu dia mengatakan. Jadi, Hisham Ad-Dastu'i mengatakan Wallahi ma an an'akul. Ini insyaAllah dia mengatakan demi Allah. Dia bersumpah demi Allah. Saya tidak bisa mengatakan dan saya tidak mampu untuk mengatakan inni zahabtu yauman qattun atlubul hadis uridu bihi wajah Allahi azza wajalla. Dia kata dia, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah pergi untuk menuntut ilmu yang atau menuntut ilmu hadis yang saya harapkan adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak berani mengatakan bahwa dia itu belajar ikhlas. Ini menunjukkan bahwa ikhlas itu bukan perkara ringan. Sampai ulama saja takut dia mengaku bahwa dia pernah belajar itu ikhlas. Dan ini juga bukti bahwa Terkadang orang belajar masuk ke dalam pikiran-pikiran e, dia, keinginan-keinginan dia sesuatu yang menghilangkan keikhlasan atau mengurangi keikhlasannya. Tetapi teruslah berjuang untuk memperjuangkan keikhlasan, walaupun itu berat. Kadang kita merasa ikhlas, tetapi Allah tidak melihatnya itu sebagai apa? Keikhlasan. Nah ini yang membuat ulama terdahulu ilmunya sampai hari ini, ya berberkah bisa kita rasakan bisa kita sangat berkah kenapa? karena keikhlasan mereka ada buku kecil yang sampai hari ini masih terus kita pelajari tulisan Imam An-Nawawi kita apa itu? Hah? kitab kecil, tipis, bisa dikantongi Al-Arbaun al al an Nawawiyah 40 hadis, tau 42 hadis di dalamnya. Sampai hari ini dipelajari. Padahal isinya cuma kumpulan hadis. Padahal kalau kumpulan hadis, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Daud, ada Sunan At-Tirmidzi banyak. Ada Musnad Imam Ahmad, Uh lebih tebal lagi, lebih panjang lagi. Kenapa buku ini yang selalu dipelajari orang? Kata sebagian ulama kita, itu menunjukkan keikhlasan Imam An-Nawawi rahimahullah Apalagi buku Imam Nawawi yang banyak dipelajari. Huh? Buku apa lagi? Riyadus Salihin. Riyadus Salihin. Buku apalagi Al-Adhkar. Kumpulan zikir-zikir dan doa. Buku-buku yang selalu dipelajari. Padahal umur beliau sekitar 40 tahun belum meninggal. Subhanallah. Keikhlasan para ulama kita. Keberkahan ilmunya sampai hari ini. Ini akan menentukan nanti keikhlasan kita. Kalau kita ikhlas dalam berdakwah, ikhlas di dalam berjuang, ikhlas di dalam belajar agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertahankan uh, usaha kita itu sampai kita meninggal sekalipun ilmu kita masih terus berjalan. Ilmu kita akan terus berjalan. Bahkan sebagian ulama terdahulu ilmu mereka tidak tersebar kecuali dari murid-murid mereka yang menyebarkannya. Muridnya yang menyebarkannya. Subhanallah. Di antaranya ada Imam Syafi'i. Kenapa terkenal madhabnya Imam Syafi'i? Murid-murid yang sebarkan. Murid-murid ya? yang sebarkan itu. Itulah keberkahan. Jadi bukan dia yang sebarkan, tapi orang lain yang sebarkan. Dan disitulah bantuan Allah untuk mereka-mereka yang Allah berikan keikhlasan. Kita berharap bahwa mereka adalah orang-orang ikhlas yang kita bisa saksikan dari apa? keberkahan ilmu mereka di mana hari ini kita masih mempelajarinya sampai Isyam ad-Dustu'i -ad ya mengatakan bahwa saya tidak berani mengatakan bahwa saya pernah pergi belajar menuntut ilmu hadis kemudian mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan bahwa ikhlasan itu bukan perkara ringan maka nakhlas seorang guru selalu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk ikhlas diajari mereka sejak kecil untuk ikhlas. Ya, sebagaimana Abdullah Ibnu Abbas diajari Nabi berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tauhid. Fa salta fas'alillah, kalau kamu minta-minta kepada Allah. Wa sta'anta fas'ain Kalau kamu meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Diajari untuk ikhlas, hanya kepada Allah berharap, bergantung dan bertawakal. Sejak kecil. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi, karena ini uh, sebuah riwayat ya, yang di, disebutkan di dalam kitab Sir'a Alamin Nubala kata Imam Az-Zahabi, saya katakan, wallahi wala ana. kata Imam Az-Zahabi, Al demi Allah saya juga tidak berani bilang begitu Subhanallah Imam Az-Zahabi, siapa pernah kenal dengan Imam Az-Zahabi, seorang murid dari Yahul Islam Ibn Taimiyah Yang luar biasa. Beliau ahli sejarah. Imam Az-Zahabi. Sampai Imam Az-Zahabi bilang, Kultu, Wallahi wala'ana. demi Allah, saya juga tidak berani bilang bahawa saya pernah ikhlas dalam menuntut ilmu. Saking beratnya ilmu itu. Sampai sebagian ulama kita mengatakan, ya, uh, Ma'alajtu syai'an. Min tidak ada sesuatu yang paling berat aku obati pada diriku kecuali niatku. Semua begitu. Kata kami sendiri, para da'i, kadang muncul niat-niat yang nggak bagus dari niat-niat dunia. Tapi terus harus dilawan. Terus harus dilawan. Orang sekali berimam al-Dahabi sampai mengatakan, saya juga tidak berani bilang bahwa saya pernah ikhlas dalam belajar agama. Artinya mereka berusaha, tetapi apakah itu ikhlas belum tentu ya Allah Subhanahu wa taala. Wallahi wala'ana katanya. Fakat kana salafu yatlubuna al-ilma lillah. Dan adalah salafus saleh dulu mereka menuntut ilmu karena Allah. Ya. Kemudian fanabalu wa saru a'imatan yubtada bihim. Lalu mereka dapat ilmu itu. Lalu mereka menjadi imam-imam yang dijadikan contoh panutan di tengah-tengah umat. Jadi mereka menuntut ilmu, jadikan contoh di tengah-tengah umat. Wa ya. ta'ala bahu ka'umun minhum. Awalan lalillah. Dan sebagian di antara mereka, di antara para ulama yang menuntut ilmu, pertama kali dia menuntut ilmu bukan karena Allah ada di antara kaum seperti itu. Mungkin di antara kita ada yang begitu. Ketika menuntut ilmu awal-awal bukan karena Allah, tetapi kemudian Allah memberikan hidayah, akhirnya dia bisa mengalahkan tujuan buruknya tadi, lalu dia uh, apa? merubah niatnya karena Allah. Jadi awalnya mereka bukan karena Allah. Ya, wahas lalu mereka mendapatkan ilmu. Padahal niatnya bukan karena Allah, lalu dapat ilmu. Tum Kemudian mereka pun istiqomah dengan ilmu yang mereka dapat tadi, mereka amalkan dan mereka sampaikan. Kemudian mereka menghisap introspeksi diri, fajar rohum al ilmu Maka ilmu yang mereka dapatkan tadi mereka membawa mereka kepada keikhlasan. Biasna'i tarik, ketika mereka dalam perjalanan menuntut ilmu, atau dalam perjalanan mereka mengamalkan ilmu. Jadi gini, terkadang orang itu ketika belajar agama bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Ya? Terus dia belajar agama, sampai dia dapat ilmu agama terus, bukan karena Allah. Tapi dia istiqomah terus. Lama-lama nah, dia berpikir bahaya juga saya ini kalau belajar bukan karena Allah. Karena dia dapat ilmu. Dapat ilmu bahawa ilmu harus dituntut karena Allah. Ilmu yang bukan karena Allah akan menjadi bumerang untuk kita. Al-Quran hujatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi penolong kamu di hari kiamat atau menjadi apa? hujatun alaik. Atau akan mencelakakan kamu pada hari kiamat. Maka dia berpikir-pikir dia akhirnya. Ilmu yang dia dapat tadi, yang asalnya dia tuntut bukan karena Allah. Ilmu itulah yang menuntun dia untuk menjadi orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ini kata Imam Az-Zahabi, kadang terjadi seperti itu. Kadang terjadi seperti itu. Bukan karena Allah. Banyak sebagian ulama. Awalnya dia diejek, dihina. Kamu gak punya ilmu. Kamu kalah sama ini. Hina, akhirnya dia kan, wah, di, marah. Dia apa? Saya dihina, saya dihina. Akhirnya dia menuntut ilmu, tapi awalnya dia menuntut ilmu karena apa? Karena dia dihina, bukan karena Allah, tapi karena dia dihina. Paham ya? Nah, itu sama dengan dia perjalanan menuntut ilmu. Maka ilmu yang dia dapat tadi itu yang menuntun dia, mengantarkan dia kepada apa tadi. Keikhlasan dalam kondisi fi asna itorik ketika dia masih dalam kondisi belajar. Kamu kalah mujahid wa qayruhu, sebagaimana kata mujahid dan yang selainnya. Telap nahad ilma wa malanafhi kabi runiyatin. Kami menuntut ilmu dan kami tidak memiliki niat yang besar dalam menuntut ilmu. Belum sempurna keikhlasannya. Tuma rojaq an niat abadu. Kemudian Allah memberikan rizki niat kepada kami setelahnya. Jadi ada anak-anak menuntut ilmu, awalnya mungkin dipaksa orang tuanya. Nak Kalau kamu tidak menuntut ilmu, saya tidak kasih kabin kau. Nah, bahaya ini. Hanya dia menuntut ilmu. Ya, sudah umur 20 tahun misalnya kan. Nah, bahaya, bahaya anaknya. Ya, Suruh menuntut ilmu, kamu belajar. Hanya dia belajar awalnya karena orang tuanya bukan karena Allah tetapi setelah dia belajar dia dapat guru yang bagus guru yang tepat yang selalu membimbing dia mengajari dia maka dari ilmu yang terus dia dapatkan ilmunya tadi inilah yang mengantarkan dia kepada apa kepada keikhlasan ya mengantarkan dia kepada keikhlasan jadi begitu kata mujahid dan yang lainnya kami dulu belajar ilmu agama dan kami tidak punya niat yang besar untuk belajar agama Lalu Allah memberikan rezeki kepada kami dengan niat yang baik setelahnya. Dikadang kadang niat ikhlas itu muncul setelahnya. Apakah merusak niat yang sebelumnya? Tidak. Malah dia memperbaiki. Dan kita berharap bahwa apa yang sebelumnya itu akan tetap bagus. Sama orang ketika sholat. Kadang-kadang muncul niat yang kurang bagus. Maka berjuanglah untuk mengalahkan niat yang kurang bagus itu. Sampai di akhir sholat. Ketika di akhir sholat niat kita bagus. Maka niat-niat yang buruk tadi akan diperbaiki oleh niat yang terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dari terakhirnya. Ya teruslah belajar dengan ikhlas. Karena itu akan menjaga. Oleh karena itu banyak lulusan-lulusan pesantren, lulusan pondok, lulusan ini dan itu. Tapi berapa di antara mereka yang Allah berikan berkah dengan ilmunya? Ada yang belajar sampai bertahun-tahun ilmunya enggak kelihatan. Ada yang belajar cuma sebentar, ilmunya Masya Allah, barokah. Bisa dinikmati oleh banyak orang, ratusan orang. Ada orang belajar, berpuluh-puluh tahun dia belajar di pondok. Bahkan mungkin sempat ke luar negeri misalnya. Dia pulang sama sekali, dia nggak ngajar bahkan lari jadi ini dan itu. Jadi itu pedagang misalnya, pedagang sukses. Akhirnya dia lebih sibuk dengan notanya daripada dengan buku-buku agama yang dia sudah milih. Dia punya buku agama, dia bisa baca kitab, dia bisa ini, tapi Allah tidak berikan hidayah dia untuk mengajar. Hilang ilmu begitu saja. Masyarakat. Maka niat dalam menuntut ilmu perbaiki. Semangat dalam menuntut. Allah akan mudahkan semuanya. Allah akan mudahkan semuanya bagi mereka yang ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yakul, kata Imam Ad-Dahabi. Sebagian lagi mengatakan, ilma Kami per, kami biasa belajar agama bukan karena Allah. Tapi karena selain Allah. Faba Sedangkan ilmu itu tidak mau dituntut kecuali kita tuntut karena Allah. Kita cari karena Allah. Fahadha hasan. Maka ini enggak apa-apa. Ini bagus. Tumma nasyaruhu biniatin solihatin. Kemudian dia sebarkan ilmu tadi dengan niat yang baik. Nah di disitu baru bagus niatnya. Jadi ulama itu macam-macam. Orang belajar agama itu macam-macam kondisinya. Kondisinya macam-macam. Ada yang sejak awal memang Alhamdulillah. Ada yang tidak ikhlas sejak awal tengah baru ikhlas. Ada yang awalnya cuma coba-coba. Ada sebagian guru kita, ustadz kita. Awal ke Yafah misalnya, dia coba-coba. coba Ada yang nyasar, gak sengaja sampai di sana. Tapi Masya Allah ilmu yang dia dapat itu yang menggiring dia untuk ikhlas karena Allah. Akhirnya jadi pengajar, jadi ustadz kita. Subhanallah. Berapa orang seperti itu? Ada yang niatnya, ya, dari awalnya memang dia punya pemahaman keliru, Dan dia ingin menguatkan pemahaman kelirunya sampai di sana, hilang semuanya karena dia ikhlas karena Allah menuntut ilmu. Ada yang cuma ingin cari-cari kesalahan, dia belajar agama, cuma ingin cari kesalahan gurunya, ingin cari kesalahan misalnya. Bathtub, salaf, ingin cari kesalahan, ini ya Allah berikan hidayah keikhlasan. Ada seorang ulama yang pernah ingin menjatuhkan Syuhul Islam Ibn Taimiyah, Ulama mutakhirin ingin menjatuhkan Syuhul Islam Ibn Taimiyah. Dia baca buku-bukunya Ibn Taimiyah, Dia teliti dalam rangka untuk mengkritik. Malah sebaliknya, dia malah terpesona dengan tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah, Akhirnya dia menjadi pembela Syuhul Islam Ibnu Taimiyah. Awalnya dia tidak suka sekali dengan Syuhul Islam Ibn Taimiyah. Kadang-kadang seperti itu. Itulah ilmu. Ya, maka apapun kondisi kita bagaimanapun start kita dalam belajar agama maka teruslah belajar sampai suatu saat nanti ilmu agama yang kita pelajari itu akan bermanfaat untuk orang lain akan bermanfaat untuk orang lain Ya kemudian disebutkan oleh Imam Al-Zahabi, jadi Imam Al-Zahabi komentarnya lebih panjang daripada ucapan Hisham ad ya karena beliau komentari kemudian beliau mengatakan waqawmuntolabu biniyatin fasidatin li ajlid dunia ada sebagian orang yang ketika belajar agama, niatnya buruk, niatnya rusak. Niatnya karena dunia. Jadi orang belajar agama niat karena dunia rusak. Niatnya cuma ingin dapat ijazah. Kalau dia dapat ijazah bisa kerja. Itu dunia. Ijazah itu keutamaan. Tapi bukan itu intinya. Intinya ilmu bukan di ijazah. Orang punya ijazah belum tentu punya ilmu. Itu tanda bahwa dia pernah atau sasul itu pernah belajar. Kalau orang dapat ijazah, itu bukti bahwa dia pernah belajar. Tapi apakah dia punya ilmu? Belum tentu. Makanya kita belajar betul-betul cari ilmu. Allah akan tunjukkan kepada kita jalan-jalannya. Ya. Nah, kemudian kata Imam Az-Zahabi ada sebagian orang yang niatnya rusak. Not niat karena dunia alaihim. ada yang niatnya supaya dipuji orang menuntut ilmu supaya disanjung, dipuji orang Ya, maka dia mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan dipuji orang, disanjung orang, diangkat-angkat orang tenang dia kalau diangkat-angkat orang dia belajar untuk itu, itu yang dia dapat Nabi bersabda kata Imam Az-Zahabi menyebutkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya Imam Ad-Darimi Nabi mengatakan man ghoza yanwi iqalan falahu ma Siapa yang apa namanya siapa yang berperang niatnya untuk iqal untuk mendapatkan harta maka itu yang dia dapatkan dari niatnya tadi tidak dapat apa-apa Barakallahu fikum. Makanya di sini ada nasihat dari ulama kita. Salafus untuk kita. Nanti asal memperbaiki niat kita dalam belajar. Itu yang akan berpengaruh nanti. Jadi sekarang kita bahagia dengan banyaknya orang yang belajar. Di mana-mana orang belajar. Kita bahagia. Tetapi nanti mereka akan tersaring. Sesuai dengan niatnya masing-masing. Seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ada yang cuma habis waktunya untuk belajar, setelah itu ilmu tidak dipakai. Ada yang sebentar sekali dia belajar, ilmunya terpakai. Tergantung dari niat apa dia belajar. Maka anak-anak, ustad-ustad lebih semangat lagi untuk memberikan motivasi kepada anak-anak, kepada santri-santri untuk memperbaiki niat. Itu yang akan menjadikan mereka berhasil atau tidak nanti tergantung dari niat mereka. Ya? tergantung dari dari niat mereka. Waktu Berapa menit lagi? 15. Di panjang ucapan Imam Az-Zahabi Tapi Insyaallah sudah cukup ya dari ucapan beliau yang luar biasa ini. Ya, intinya di sini di akhir ucapan beliau belum mengatakan panas alulohan najah walafwa. Kita meminta kepada Allah keselamatan dan juga ampunan. Kama kalabak buhum wa na alimun wala roaytu aliman. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan, ya ma na alimun wala roaytu aliman. Tanya ini tidak tahu dan saya tidak memandang bahwa saya ini tahu jadi seorang ulama semakin dia berilmu semakin dia merendah memaiki niatnya dalam setiap amalan-amalan yang dia lakukan kemudian selanjutnya Eh, ada beberapa kita lewati. karena panjang? Insya Allah, eh, kita selesaikan yang ini ya untuk pembahasan eh, masalah keikhlasan ini. Belum nanti kita melangkah bagaimana telah fusole dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, di pertemuan mendatang jadi disebutkan di sini. Uh, waan abi ja'farin al-hadda dari Abu Ja'far al-Hadda. Kala dia mengatakan, "Sami itu..." Uh, Ibn Uyainah, saya mendengarkan Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Uyainah. Yaqulu dia mengatakan, ida waqat wa as-sariratu, ida waqat as-sariratu al-ananya fa dalikal Atau ida waqat as-sariratu al-ananya ta fa Kata Imam Ibn Uyainah, kalau kondisi orang ketika sendiri, ketika tidak ada, ada orang. Itu sama kondisinya ketika banyak orang, maka itu namanya adil. Jadi sama, dia banyak orang baik, sendiri juga baik. Banyak orang dia semangat ibadah, sendiri juga semangat ibadah. Sama. Banyak orang dia rajin belajar, sendiri juga rajin belajar. Banyak orang misalnya dia apa rajin infak, sendirian juga dia rajin infak. Jadi sama kondisinya. Sama kondi kondisinya. Nah, seperti Sandri tadi, ketika di pondok dia bangunnya cepat, ketika nanti di rumah juga dia bangunnya cepat. Kalau di pondok sebelum subuh sudah bangun. ya. Kalau di rumah sudah subuh baru bangun. Nah, itu nggak adil namanya. Itu namanya enggak adil. Yang adil itu kalau misalnya di pondok bangunnya sebelum subuh, nanti di rumah juga bangunnya sebelum subuh. Kalau kalian gimana? Kalau di pondok sebelum subuh bangun, kalau di rumah sudah subuh baru bangun. Ya, Masya Allah. Ya, itu pun yang bangunkan HP-nya. Alakulihal, <tara> itu adil namanya. Sama, kata Imam Ibnu Uyayna. Kata Imam Ibnu Uyayna. Ya. <tara> Tapi ketika dia bersendirian, bersendirian, ya, ketika dia bersendirian, itu lebih bagus daripada nampak di depan orang lain maka itu namanya keutamaan. Itu namanya keutamaan. Ketika sendiri jauh lebih bagus. Berarti bukan bukan ria yang dia tuntut. Bukan pamer yang dia cari. Karena ketika sendiri lebih bagus. Ada orang seperti itu. Sebagian ulama kadang baca Quran. Dia baca Quran sendiri. Tiba-tiba ada orang lewat. Oh dia tutup cepat-cepat. sembunyikan. Kenapa dia sembunyikan? Dia nggak mau dilihat orang. Salat misalnya. Dia ingin sendiri. Makanya, sholat sunnah yang paling utama adalah sholat apa? Sholat sunnah paling utama? Hah? Sholat malam. Sholat malam. Sholat sunnah paling utama adalah sholat malam. Tidak ada yang kalahkan itu. Kenapa? Nah, sholat malam orang sendiri. Tidak nah, mungkin kita mau sholat, bangunkan orang dulu. Eh, saya mau sholat. Bangun kau, lihat kak dulu. Setelah itu tidur kok lagi. Tidak ada. Orang sholat sunnah sendirian. Nggak ada. Dia mau pamer sama siapa, coba. Hah? Sama semut-semut yang berjalan di dinding. Tidak ada. Dia salat sendiri. makanya lebih utama salat malam itu salat yang paling utama. Makanya disebutkan orang yang ketika sendiri amalannya lebih bagus ketika dia banyak orang, maka ini keutamaan. Lebih bagus daripada yang pertama tadi. Maka nasihat saya, kalau ada sesuatu amalan yang antum bisa rahasiakan orang lain tidak tahu, Lakukan. Lakukan. Seperti kisahnya. Ya. Uh, Al-Hasan. Di kisah sebelumnya. Di mana dia membawa roti pada malam hari. Diantarkan ke rumah-rumah penduduk di malam hari. Murni. Tidak ada cap rotinya itu. Partai apa? Partai tidak ada. Pokoknya murni. Murni. Pokoknya dari dia memang dia sembunyi, nggak ada yang tahu nanti dia meninggal, baru orang tahu orang tanya, kenapa ada hitam di pundaknya beliau, ketika dimandikan nah, baru orang kasih tahu ada yang, ada yang tahu, dia kasih tahu ini dulu ketika hidup, ia selalu bawa roti atau gandum diantarkan di rumah rumah penduduk itu sedekah kalau antum bisa lakukan, lakukan dan bukan cuma sedekah amalan-amalan lain juga seperti itu subhanallah Nah, kemudian selanjutnya itu keutamaan ya. Jadi sudah ada dua. Yang tadi adil. Kapan adil? Kalau orang melakukan amalan antara sendiri dengan sama orang lain sama. Persis. Keutamaan adalah ketika dia beramal sendirian lebih, lebih apa? Lebih baik daripada ketika bersama orang lain. Jadi ketika dia sendiri amalannya lebih bagus. Wa <tuh> til ya? afdhula minastari roti fadhalikal fadhalikal jawur padhalikal jawur ya baik, kemudian uh, apa apabila amalan yang dia lakukan ketika banyak orang, itu lebih bagus dibanding dia sendirian maka itu adalah jawur eh, dosa, atau dia adalah bentuk rian. Jadi ketika ada orang, bagus. Ketika ada orang-orang, tidak -orang, bagus. Jadi kita akan masuk di antara salah satunya. Dan biasanya kita lebih banyak masuk di terakhirnya ini. Di bagian terakhirnya. Ketika kita sendiri dengan ketika banyak orang, beda. Ketika banyak orang, baik. Ketika tidak banyak orang, ketika sendiri tidak baik. Ketika banyak orang, rajin. Ketika sendiri, tidak rajin. Ya, Barakallahu Semoga nasihat-nasihat ulama ini yang sedikit ini bisa memberikan semangat kepada kita semua, ya, supaya kita lebih semangat lagi di dalam beramal ikhlas karena Allah ta'ala Ya, masih banyak lagi nasihat-nasihat sebenarnya para ulama. Makwahir karena nanti panjang pembahasan kita, maka insya Allah kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan tentang. Uh, keikhlasan dan kejujuran ulama salaf di dalam beramal, dalam di dalam beramal. Tapi, nah, demikian bahasan kita. Insyaallah pada siang hari ini, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa memperbaiki amalan kita. Kita berdoa kepada Allah, agar Allah Swt jaga hati-hati kita untuk selalu uh, melakukan sesuatu karena Allah Swt dan menjauhi tujuan-tujuan dunia Tujuan dunia. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.